Gua ini serasa punya temen online nih yeah. Aduh, najis banget sih, Ea ewa, ewa, Ewa, enggak pernah najis <laughs> aduh Gua gak kuat Aduh Lu tau gak di gambar steamnya gua Dulu kan orang mikir kayak Oh ini uh, lu eh, Masnya EA Sport ya Terus enggak, gua bikin uh, di profile picturenya tulisan E-A-A-A <laughs> Ini gak bisa dihapus gambarnya <laughs> Oh, tidak bisa <laughs> Apa itu hapus hapus? Next bisa mulai Wah, ekspektasi banyak sih dari gambarnya ini gambar Kalau oh, ini gambar itu Ini gambar siapa, nih, bukan? Okay. Eh please. Kata kata jauh jauh itu itu apa dan mesinnya apa? Ada apa Emil. Oh. di TV banget siap ready mas enggak aja. Let's take a look at our next bun kali. Siapa lagi? Gua juga enggak. tahu. And here Agora você não entra e é doar doar. Agora você não entra e agora você não gua Ah, oh, aku waktu lihat, soju, aku lihat, aku lihat, aku lihat, aku lihat, aku aduh aku aduh, langsung aku lihat, aku lihat, aku lihat, aku lihat, tambah lihat, aku lihat, aku lihat, aku lihat, aku lihat, aku lihat, aku lihat, aku lihat, aku lihat, Just don't uh, yes. Kalian tahu kan? Enggak sih gak tahu sih. Gak, tahu, gak, ya. tahu sih. kalian tahu kan? Enggak juga hampir pilih itu. like. Banyak kelihatan kaya ke Aduh. portal Portal apaan itu woy. Apa Bikin portal tapi kecil banget ini gua ini. main game apa portalnya kayak gitu? Gak So good. Bagus banget gambarnya. Bagus oh, masuk. Ya. ini ada dua skull tree, ada dua uh. triumph <laughs> death. <laughs> sure Sure itu siapa? <laughs> Anjing kan, itu ya. Oh. Siapa lagi? <laughs> oh. <laughs> siapa lagi? Kau pada ada yang jawab? <laughs> Yeah. Oh, aku tembukkan Oh, Ya, mana Sari-sari bagus! <tutus> Tidak, gitu. <laughs> Kasian gue teman-teman. Gila gue sedih sih. Tuh, lo lihat kan? Gambar sebagus apa-apa, kalo gak ketebak gak bisa. <tutus> <tutus> Alright, let's do another one. Anjir <tutus> <tutus> <just> sedih banget. Ini gak tau sih, lewanya masih tau. Bagaimana? Yaduh... Ini gue mau memilih yang... Hmm... Di sini ada awan... Ada oh, stelit... Ada Reni. Apaan ya? Wow. Nggak, ngetel, ngetel sih awan. Okay. What the... Kok ada yang pilih sih? Waduh-aduh, tulisannya salah gila. Jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, Are are, are are are, areh, areh, areh, areh, areh, ini areh, areh, areh, areh, areh, areh, areh, areh, areh, areh, areh, areh, areh, areh, areh, areh, areh, areh, Oh, I Pass on one! Yeah, it's rewind time. Did holding one left? holding one Damn! <laughs> yeah! Oh, jeez! I this diaper, am I right? Yeah, It's <laughs> <laughs> Hold on. This whole operation was your idea. <laughs> Oke, okay, bisa yuk mungkin. Yuk. What you're doing is probably not... Oh ya. Ini pasti Pimia. timi atau ada. Enggak, hey, enggak ini timi dah. <laughs> ini timi. <laughs> <Pasi gua> ngerti? <laughs> Nanti kalau kalian tahu, deh. Oh, wow. Kamu bisa bilang itu steamnya dari mana? Karena itu logonya steam. Itu! <laughs> oh my god! <laughs> gua gua tau Emil itu antara helmet pill atau masopil. pill. Gua tau ini itu antara helmet pill atau muscle pill. Gua helmet pill. <laughs> <laughs> itu apaan woy? Oh ya, thank you guys. Oh, ini lagi. <laughs> <laughs> <laughs> Yo! Yeah. <kerosan> Ini lagi Oh iya <tik> <tik> Mirip Roboto kan? Gak gak gak, itu mirip Lok sih Tadi gue ambil tim Lok Tapi kayaknya aneh. Hane Haneh bilang Maka bakanya matanya garis Tapi sih gue baru nyadar iya ya itu gua gambar riasian juga oh iya oh iya oh ya. oh ngapain oh. Oh. lagi guys juli dong you are you <hiden> optimis, ada wah gila, ini what? tulisan kok ada tulisan Oh ini terlalu oh, oh my god. Iya, oh yeah, terlalu obvious. Ya, terus HR-nya kecil. <laughs> Lebih tergampang. <kira> <laughs> <laughs> oh, gitu. Wah wow, ini banget <laughs> <Tanduk. laughs> Aduh itu apa ya? Waduh ini. <laughs> Animal Crossing. Gacor, daftar pakai Renny. Warna ini. Oh, I know this Wow. <laughs> <laughs> dia bawa dia bawa apa, Gilak? ada kado ya itu. pikir itu itu jin, gila! Oh. Ya. tahu Oh, New. Dia. Ya. Oh no! Thank you! selalu ready lah. selalu selalu Semakin jauh ya yeah. Ranking ya <laughs> And now, another Oh line. my um. itu gambarnya bagus banget sih oh. ya. Thank you <laughs> Anjir <kenal> <tele> <descik> Kenapa deh kayaknya, Kurang mencekam deh kayaknya. I think it's my last hole to get points. You got too close to the real title. What the hell? Quick, type in anything. Udah tahu dong jawabannya. Iya. Iya dong. Keren banget gue. Gue kayaknya tau juga ada jawabannya. Iya. Wow. Oh. salah aku. Oh my god. punya oh tadi. Btw setelah apa, setelah, apa pas, setelah milih, ntar lu bisa nge like um, jawaban orang.